Akademi Manchester City telah banyak menelurkan talenta-talenta yang berbakat dalam beberapa tahun terakhir. Sebut saja ada nama Jadon Sancho, Brahim Diaz, Kaspers, Kaspers Michael, Kieran Trippier, hingga Phil Foden. Berkembangnya fasilitas di Akademi Manchester City juga berdampak besar pada lahirnya nama-nama tersebut, tidak terkecuali dua musim terakhir. City memiliki sejumlah talenta berbakat di dua musim terakhir ini dan mencatatkan statistik yang cukup impresif. Lantas, siapa sajakah mereka Diam Delap Pemain berusia 19 tahun ini adalah salah satu striker muda terbaik saat ini Posturnya yang tinggi, finishing mumpuni Dikombinasikan dengan kecepatan dan teknik yang bagus membuat Gelap sering disamakan dengan striker Borussia Dortmund, Erling Haaland. Musim lalu, Gelap bermain reguler di Premier League 2 bersama Manchester City U23, dan mencetak 24 gol serta 4 assist dari 20 pertandingan. Ia juga membantu timnya menjuarai Premier League 2 dan menyebut gelar top scorer. Musim ini meskipun terkendala cedera di awal musim gelap masuk rencana Pep Guardiola di tim pertama musim ini Ia melakoni debutnya musim ini melawan Norwich di Premier League di mana ia memenangkan penalti dan Sporting Lisbon di Liga Champions James McCarthy sembilan 19 tahun milik Manchester City ini memiliki potensi besar untuk menjadi pemain top di masa depan. Dengan teknik tinggi, passing mumpuni, syuting yang bagus. Bukan tidak mungkin pemuda ini akan mengontrol lapangan tengah Manchester City di masa mendatang. Musim lalu, ia memenangkan Premier League 2 bersama Manchester City U23 dengan mencetak 7 gol dan 12 asis. Musim ini, ia sudah mencetak 17 gol dan 4 assist bersama Manchester City U23, yang duduk di posisi puncak klasemen sementara Premier League 2. Bersama tim utama, ia melakoni debutnya di Premier League musim ini melawan Everton dan Norwich, serta melawan Wicomo Wanderers di Karabau Cup. Ia juga masuk dalam rencana Guardiola di musim ini dan musim-musim mendatang. Romeo Lapia Kid berusia 18 tahun ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi gelandang bertahan top di masa mendatang. Sebagai gelandang bertahan, ia memiliki transisi yang baik dalam bertahan maupun menyerang. Ia tidak hanya memiliki kemampuan tackle dan pressing tinggi, tapi juga memiliki teknik passing dan dribbling yang sama baiknya. Lavia digadang-gadang akan menjadi suksesor Fernandinho di masa depan. Ia membantu Manchester City U23 meraih titel Premier League dua musim lalu dan menyabet gelar pemain terbaik. Sejak umur 17 tahun, Lavia sudah berlatih bersama tim utama dan dilatih langsung oleh Fernandinho musim ini ia beberapa kali masuk ke skuad utama City dan melakoni debutnya melawan Wicom Wanderers di Karabau Cup Guardiola bahkan mendatarkan namanya di skuad Liga Champions musim ini Taiki, Pemain bernama lengkap Kaiki da Silva Cerdas ini adalah talenta muda Brazil yang diincar banyak klub sebelum melakukan kakinya di Etihad Stadium pada musim panas tahun lalu dibeli dari Fluminance harga 9 juta pound sterling. Kaiki sering dijuluki Neymar berkaki kiri karena kemiripan gaya bermainnya dengan bintang PSG tersebut memiliki skill menawan dan syuting yang akurat tidak dipungkiri Manchester City cukup beruntung mendapat tanda tangannya Musim lalu bersama Fluminense U17, ia mencetak 16 gol dari 22 pertandingan dan membantu timnya menjuarai Liga Brasil U17. Bersama tim utama ia mencetak 4 gol serta 4 assist. Ia pun menjadi debutan dan pencetak gol termuda bagi Fluminense di Copa Libertadores di usia 17 tahun. Bersama City U 23 musim ini Kaikki telah mencetak 5 gol dan dua assist Ia juga telah tampil dua kali bersama tim pertama Manchester City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 Palmer, Pemuda berusia 19 tahun ini merupakan pemain yang paling menjanjikan di skuad muda Manchester City saat ini. Dengan teknik tinggi, syuting akurat, dan passing mumpuni, ia diprediksi akan menjadi pemain inti Manchester City dalam waktu dekat. Ia adalah pemain yang serba guna. Bisa bermain di posisi winger, striker, ataupun gelandang serang. Musim ini ia sudah sering menghiasi squad tim utama City di bawah asuhan Guardiola dan telah mencetak 3 gol dan 2 assist. Ia pun menjadi figur penting ketika Manchester City U23 menjuarai Premier League dua musim lalu, dengan mencetak 13 gol dan 7 assist dari 16 pertandingan. Fans City berharap Palmer bisa mengikuti jejak Phil Foden di masa mendatang.